To my channel and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next pagi hari ini kita stand ya masih dalam cuaca yang sangat segar semoga teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana dalam keadaan saat selalu dan satu juga dasar yang baik bak bagian box yang berminat silahkan kontak person ke nomor 081374656554 ya box bak box dan kali ini kita akan melakukan proses pemasangan bak dump truck Super HDX 66 Diesel Fuso yang bagian baknya udah standby di sini. Oke, nanti kita akan melakukan proses finishing pengecatan. Nah, pagi ini standby tuh bagian bak yang udah standby so silahkan untuk dibantu subscribe like and commentnya terima kasih terhadap teman-teman yang berada luar sana yang telah membantu untuk subscribe channel ini semoga dapat memberikan informasi-informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi kita semua oke okay. nih Ini bagian samping kanan masih ada bagian warna hitam-hitam di sini Oke okay. yang, yang nantinya kita akan melakukan proses finishing Mengecatan Ini bagian belakang Ya yeah. Bantu di subscribe, like, and comment Serta share ya Okay. nanti kita akan lakukan proses pemasangan bagian bak dam truk tersebut nanti sore kita akan lihat terima kasih next video nantinya selamat Oke okay, next pagi ini lagi kerja ya, udah masuk <laughs> semangat pagi dalam proses pembuatan badan truk nomor Bakri hari ini juga. Ganti <laughs> <Lagi> standby <laughs> itu, perbaiki bagian hidrolik. <laughs> so jangan lupa di subscribe, like, dan ya ternyata proses pemasangan bak dam truk hari ini juga sudah selesai menjelang senja ini dan kita udah kasih bagian bantalan ternyata bukan buat mobil Euro 4 ternyata buat Kodiael Super HD 66 lagi proses pengerjaan juga hari ini tuh bagian bak dam truk yang telah selesai kita melakukan proses pemasangan ya cukup lumayan ya. Pengerjaan hari ini Why Cold diesel Super HD66 Oke okay, next Ini bagian bantalan kayu Telah kita kasih bagian selang pipa udah standby untuk keluar di karesorizal aja nantinya hidrolik pun udah ready kita lakukan proses pemasangan dan bagian bak dump, truk, cukup bersih. So silahkan untuk di subscribe, like, and comment channel ini buat teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana. Terima kasih banyak dimanapun engkau berada dan cukup sekian terima kasih ya. Next kita udah ready pemasangan badam truk hari ini. Ternyata bukan buat Euro 4. Ternyata untuk Canter Super HD66. Terima kasih. See you next time.